Ini <tuk> gue lebih ganti bisa jadi jadi tadi suratnya apa ini download dulu deh sama ambil buah intol-intol ya, office kan kita ya. opera baru, ya. Nah, ini nih, kalau ini mesin, nah, kalau nah, ini mesin biasain ya, baca dulu ini. Uh, Minatnya? Ya. Oh ada, betul. Tapi pokoknya kalau ada dia, ada ya. dia baca terlebih dulu. Ya. Oh, itu Apa ada, harus oh, direk. Instal, run, ada minimizer, play, enter, ini guys satu, ke kiri kiri uh, tarik aja tarik, ah ya, itu kiki, yeah. yeah. nah, ya, nah ini ya, ini sudah baru kebaca, ya. Master Next. Next. Master Master Master Master Master Master sekarang baru pernah jangan terus dari apa? Dari putar.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 ini hanya geser ke kopi ini di belum selesai ini kamu harus paling kecil asal eh ya tapi boleh kan usah preserve ini nggak usah pak minimasernya hilangin aja kata katanya supaya ini masuknya apa aja. Ini jadi kan makamnya berubah. Berubah jadi lagi. ada ya, ya. Yang jadi apa-apa. of apa apa Oke in the folder ya yeah, itu. habis nah, itu gantian si Bram yang korel ya. Yeah. ini oke okay. okay. tetap baca dulu eh uh, 7.07. 7.07 Adobe Acrobat 7.01. Oke. Nah Oh, apa ya. beda coba kan ini apa ya ini harusnya ada berapa ya. hilang ya coba nih eh, sih hilang deh coba di sini Hmm. Next. Next. Baca dulu ya, kayak biasa. Jadi, diakui aja sebelumnya. Di transat A, install, alias pangkin gate next day. Ini, ini. So okay. the ya masih ada lagi <laughs> bahwa saya menerima email kan Nah, ini dia nggak bisa lagi <laughs> atau memang dia ini ke HP baca <laughs> Kamu, kalau itu ada sepasang. Ini kan kan kan kan mudah akhir yang akhirnya, jadi Sekarang poran. ya. Berarti udah habis ya setelah ini ya? Uh, bukan yang lemak, langsung aja yang E Baca dulu review, Israel, di koran ini, para Nisa yes bahwa buka bracket-nya lagi ya. Pertana agak geser dulu agak kanan. Ya? Nah, ini dia itu pencet remus proteksi dulu awalnya kalau dia udah selesai. Nah, habis itu baru copy PSI DLL-nya ke ke si tempat korel itu. Ya betul. Long check it ya kan, aceh, nah, hmm. ya boleh lo, topi. ini copy tapi, kalau ya. selamat okay. okay.